Baiklah para sahabat lain selalu dimanapun kalian berada, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru seputar idola kesengan kita. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, disimak kita Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari dan ya, kita lihat. Di laman akun Instagram Pop Dance ini mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih. Ini unggah semalam. Ternyata Pop Dance ada di rumah Leslar. Wow, sambil memperlihatkan piala penghargaan yang didapat oleh idola kesenangan kita dalam ajang SCTV Music Award 2022. Alhamdulillah, persahabat ya sudah dipajang di atas piano. Aduh, masya Allah banget ya. Pialanya luar biasa. Ini sih piala-piala yang sangat membanggakan Masya Allah, Alhamdulillah Semoga semakin banyak dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Dan semoga juga untuk Leslar Ini selalu memberikan karya-karya terbaik Kita lihat juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar di postingan pop dance ini Kita lihat dari akun Zevania Spuara mengatakan Masya Allah, Bapak pasti bangga punya menantu seorang Lesti Kejora. Pastinya dong bangga banget. <guluh> Ada juga komentar lain persahabat. Dari akun Instagram. Aufried.liacika mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, Tuhan Allah Piala Pandainya Leslar. Semoga makin banyak karya. Sukses terus eksis dan makin banyak keberkahan Amin Allahumma amin Alhamdulillah bersahabat ya Kita tentunya aminkan doa-doa baik Semoga terkabul. Kita sebagai fans Tentunya hanya bisa mendoakan mensupport dan mendukung Buat idola kita Berikutnya bersahabat kita lihat juga Ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan semalam Wow Ini ada vitamin bahagia Kita dapatkan bersahabat ya Papa Bilar semalam lagi main Biliar, kok Chris kekerusian, masya Allah, banget ya tamu. Semakin banyak ke rumah Leslar, semoga rumah Leslar menjadi berkah barokah. Amin. Kita lihat juga persahabatan ya di pasangan ini. Ada Bagas juga yang ikut, tentunya main biliar, barang papa bilar. <laughs> semoga Bagas juga selalu betah bersama Leslar. Kita doakan yang terbaik nih untuk idola dan tim Les Love Entertainment Dan untuk kekabar berikutnya, para sahabat ada kabar dan sekaligus info penting untuk warga Konoha Semalam Papa Bilar membuat klarifikasi soal panggilan bareng Scream mengenai masalah DS para sahabat. Kita lihat di unggahan semalam yang diposting oleh Papa Bilar Papa Bilar mengatakan saya dan istri telah menerima surat panggilan dari Bares Krim terkait penyelidikan kasus Mas DS yang mana beliau sempat memberikan kami amplop sebagai hadiah pernikahan senilai 20 juta rupiah. Sebagai warga negara yang baik, kami akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut, serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan saudara DS kepada kami ke pihak yang berwenang. Disimak, dibaca, dipahami para sahabat ya. Ini mengenai masalah Papa Bilar dan Bunda Lesti. Ini dipanggil oleh Bareskrim mengenai... Soal kasus dari DS ya. Sementara banyak sekali netizen dan haters sebelumnya banyak sekali mengabarkan, dan tentu ada media sosial juga yang mengabarkan tidak sesuai, sampai tentunya nilai yang banyak sekali dikabarkan itu hingga satu M yang diberikan kepada Leslar. Di sini kita lihat, ini langsung dari Papa Bilar, ya, bahwa nilai untuk uang yang diberikan ini hadiah pernikahan Leslar itu hanya 20 juta rupiah dan disimak juga persahabat di postingan lain ternyata banyak sekali yang DM kepada Papa Bilar dari para sahabat Leslar ini ada yang tentunya memberikan pertanyaan juga nih persahabatan. nah kan kata siapa itu satu M katanya tuh langsung dijawab juga oleh Papa Bilar kata media yang tidak bertanggung jawab dan netizen yang menelan bulat-bulat sebuah berita. Tuh, sahabat ya, jadi untuk netizen yang belum tahu kebenarannya jangan langsung mengambil keputusan yang tidak benar. Karena leslar tentunya ...selalu bisa membuat fansnya semakin bangga. Inilah persahabat yang membuat kita bangga kepada Leslar. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Kemudahan dan selalu menjadi tentunya pelajaran juga... ...untuk kita semua persahabat dalam masalah ini. Berikutnya persahabatan kita lihat nih... Postingan Papa Bilar pun diunggah atau dari post kembali... ...oleh akun Leslar Anus Kursi. Ini banyak sekali tanggapan komentar, banyak juga respon yang diberikan yakni dari akun Sabrina Adia 009 mengatakan kok gua ngakak ya, banyak netizen yang sok tahu banget mereka bilang dikasih 1 M, terus fans sebelah ngomongnya dikasih ratusan juta dan omongan mereka pada pedes pedes eh ternyata 20 juta wkwkwk tuur sahabat dia. Ya. selanjutnya para buat komentar lain diberikan dari akun avri.na21 mengatakan di kolom komentar sekarang harus hati-hati ya, menerima segala bentuk pemberian, bahkan itu kado pernikahan, tuh. Resah ya, harus hati-hati, kita doakan mudah-mudahan leslar ini diberikan kelancaran, kemudahan, resah ya, apapun yang tentunya segala urusannya. Dan kita juga semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dipermudah juga urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin.